Halo guys bertemu lagi bersama channel saya selam channel BELTG kali ini guys saya lagi menyemprot pasir nih guys menggunakan alat semprot pasir ini kalian lihat itu guys itu alatnya, kenapa saya gunakan ke bawah itu lubangnya karena biar buat sedotannya kalau mau di darat beginilah guys cara menggunakannya beda lagi kalau kita menggunakan di lokasi dalam air ini khusus lokasi darat nah, itu guys kuatnya air pun kering terus nah, itu guys oh guys ini gasnya baru sedikit karena kalau menambang timah itu boleh gasnya besar-besar imannya bisa enggak nyangkut hmm. pasti dilihat gitu guys kalau itu kalau dalam pasti ada batu di dalamnya guys tinggal Oh ini ngejepit guys cacing hmm. kotnya guys tinggal kita support di bawahnya baru kita lihat ada apa dia Penyumbat. Oh ternyata ada kayu ini guys jadi kayu-kayu kair ini bisa dibuang guys bisa menutup lubangnya guys ini guys air mesinnya gasnya belum begitu kuat, kali ini tuh, masih bisa di ini, nah itu masih lemah tuh tuh, saya jejak tuh belum keras, kalau gasnya udah full kan pasti ini Berarti ini keras ini masih lemah guys airnya ini jauhnya kurang lebih 70 meter guys juga sangat tinggi ke itu 8 meter itu masih kuat juga ya guys pembuangannya saya enggak jauh karena biar makin kuat karena dia makin dekat pembuangannya makin kuat hisapannya guys kalau pembuangannya makin jauh, makin berkurang nih sapanya. Ini guys, saya lihat itu. Saya menggunakan selang segadi untuk pembuangannya. Kalau pipanya itu, pipa dua dim setengah guys. Kalau pipa yang putih-putih itu, dua dim setengah. beginilah cara mendalaminya, guys kalau kalian masih kebingungan cara mengoperasikan alat sedot pasir terutama yang udah pesan sama saya inilah saya praktekkan caranya tinggal disemprot ini Guys, dia turun, kita diunggah sedikit. Hmm. Nah, terus mulai dalam lagi, guys. Terus sempur lagi. Ini air monitornya, guys. Tuh, hmm. kalau digedein gas, gasnya, guys, lebih dari ini airnya, guys, kuatnya. Karena saya menambang timah, enggak boleh besar besar, guys. Kalau timahnya jatuh ke bawah. Guys. Ini, kita lihat itu kuatnya ini ini saya menggunakan alat lengkap pasir tipe t ukuran dua dim setengah nih guys kalau bagian darat saya sarankan yang dua dim setengah biar lubangnya enggak ketutupan kalau untuk lokasi bagian dalam air seperti di sungai gunakanlah yang dua dim guys ini juga disemprot biar lari, biar nggak patah selangnya ini nah guys Nah, biar kekuatannya bertambah. Kalau setelah buangnya patah, kekuatannya bakal berkurang, guys. Hmm. Bagi kalian yang mau pesen, bisa cek WA saya ada di deskripsi, hmm. guys. Kita dalami lagi. Iya robot ya ini. ini guys kalau untuk lokasi dalam bisa tembus 12 meter guys mati kuat bisa pen cukup dengan Robin mesin Alkon 7pk enggak perlu besar-besar guys Waduh, guys, ini patah, guys. Nah ini guys. Iya. nah, ini, guys, selang buangnya nih, jangan patah kalau bisa, karena dia kalau patah bisa punya bakal berkurang, airnya bakal mantul keluar ini. carikan beginilah cara mengoperasikan alat sedot pasir bagi kalian yang masih bingung menggunakannya ini. ini tahan lama guys alat pasir ini saya dulu yang lama habis sekitar 10 tahun guys berhabis tapi sih tergantung pemakaian kalau orangnya Terumatan bisa habis nah, dia yang cepat habisnya itu Bagian pipa lapis Jadi kalau pipa lapisnya Udah habis ke pipis pasir kekuatannya udah berkurang Mesti ditambah pipa lapisnya Kalau kalian nggak tahu cara Menambah pipa lapisnya Ada di video saya Yang di bawah Bisa kalian cari Semuanya lengkap guys Hmm. Ini masih tahap pendalaman, guys. Hmm. Ini baru saya bikin, guys. Kurang lebih baru satu bulan. guys, dapat penyaringannya penyaringan timahnya guys, kering terus guys oh, ternyata ini patah guys selangnya biar monitornya kuat lagi guys ah, itu guys, kita lihat itu Tuh, pasirnya kesedot nggak perlu pompa tanah guys Cukup alat sedot pasir ini terbuat dari pipa Sudah bisa menyisap pasir Ini juga bisa untuk kalian yang bagi penambang emas Untuk menyedot lumpur Di kolom-kolom ikan Ini juga bisa guys terbaguna hmm. tuh, Pasirnya tuh kesedot Ini hmm, guys kalkulatornya kalian lihat aja itu guys hmm. jadi kalian bagi yang tertarik dengan alat penyedot pasir nih kalau mau bikin sendiri juga bisa ada video cara membuatnya di bawah kalian cari aja itu di videonya cara bikin alat penyedot pasir kalau mau pesen juga bisa guys tapi harganya Lumayan tinggi guys, karena beli bahannya sangat mahal guys. Sekarang harga timah tinggi dihitung bahan-bahannya ikut naik. Tapi bikin alat untuk pasir ini guys gampang-gampang susah. Yang susah itu bagian setelan monitornya. Kalau dia miring, aduh guys, nggak kuat isapannya Kalau nggak percaya, kalian coba aja sendiri. Hmm. Oke okay guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa guys, di like, di subscribe, juga ditekan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari saya juga di share ke teman-teman biar saya makin rajin upload video terbaru buat kalian tentang tambang Oke guys sampai jumpa di video berikutnya